Saran, ramatag menyembah yang hidup Talbatata in the words, aku berdoa kalian dalam keadaan sehat, tidak seperti aku yang sedang isoman di rumah karena positif COVID. Ini adalah kali kedua aku positif COVID. Puji Tuhan, kali ini gejalanya tidak terlalu berat, tapi karena sifilku rendah. Aku disarankan isoman 14 hari di rumah. Pagi ini dimulai dengan sarapan, minum obat dan vitamin dan berjemur. Ya, terkena COVID untuk kedua kali sempat membuatku berpikir kenapa aku sih Tuhan namun aku tidak membiarkan diriku berhenti di titik itu di Markus 6 ayat 31 Tuhan Yesus berkata marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika Ketika Tuhan mengatakan untuk berhenti, kita mungkin tidak ingin berhenti karena kita berpusat pada kekuatan dan keadaan kita. Namun pengaturan Tuhan lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Jadi, untuk sementara waktu aku menikmati jeda yang ada. Tuhan sangat tahu apa yang menjadi pergumulanku. Mungkin Tuhan ingin aku berhenti sesaat dan menenangkan jiwa agar mataku tertuju padanya hingga aku bisa menetapkan langkah selanjutnya. Istirahat bukanlah suatu kesalahan, melainkan satu bagian penting dari simfoni yang Allah tuliskan di dalam hidup kita. Jadi, kalau Tuhan bilang istirahat, ambil waktumu dan berhenti sejenak. Terima kasih buat sahabat yang sudah mendukung channelku ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan bunyikan lonceng notifikasi Dukung aku juga dengan Tetap mendoakanku di dalam pergumulan pekerjaan yang sedang aku alami saat ini. Semoga video ini bisa memberkati, dan Tuhan Yesus memberkati sun still shines but when will it break through jesus i need So trust you lord I will trust you lord I will make a sacrifice of praise and say that